kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar leslar tentunya baiklah para sahabat leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari yang cerah ini tentunya kita ke kabar dan keunggahan pertama ada sebuah spesial banget persahabat ya dari akun Andy Taksari yang mana memposting sebuah postingan foto bersama sang kejarah kita Si cantik Lesti kejora Pak sahabat ya Ini adalah momen kemarin Yang mana tentunya Lesti kejora tampil sangat luar biasa Pak ya Tentunya banyak sekali dukungan Support dari orang-orang baik Seperti K.E.B. Taksari Pak ya Untuk dedek Lesti kejora Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Deg-degan pas mau mulai acara webinar Terus gandengan gini Kayak mau nyebrang at Lesti Kejara Sebegitu akratnya, sahabat ya, dengan idola kita ini luar biasa, memang dengan siapapun berteman, Lesti akan humble, sahabat ya, luar biasa, support, dukungan, dan doa untuk Lesti, mudah-mudahan selalu diberikan dari orang-orang hebat dan orang-orang baik. Dan ke kabar selanjutnya para sahabat kita lihat juga Ada sebuah unggahan yang dimana tentunya Alhamdulillah Ini merasa bangga untuk kita semua para fans ya Untuk video di channel YouTube-nya Trinity Optima Production Untuk video Rizky Bila sudah mencapai dua di posisi trending para sahabat ya Luar biasa Tentunya dukungan kita semakin kompak dan solid para sahabat ya Kita makin bahagia dan bangga Tentunya baru suppress betesnya aja Tentunya sudah di posisi 2 trending. Apalagi nanti launchingnya, para ya. Pasti booming dan bisa nomor satu di trending. Luar biasa kita gaskan, para ya. Mudah-mudahan tentunya karya-karya dari idola kita ini selalu diminati oleh banyak orang. Amin, ya robbal alamin. Info ini kita juga dapatkan dari HP Kota Sultan. Ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan. Alhamdulillah udah trending dua terharu aku tuh yo bisa gak sampai pucuk. tuh Sahabat ya semangat kita tentunya buktikan bahwa kita adalah fans yang sangat kompak dan solid untuk selalu mendukung mensupport buat idola kesayangan kita Lesti dan Rizky bilang dan selanjutnya para sahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial info yang mana tentunya info ini kita dapatkan dari Bang Ariel tentang Tentunya konser di tanggal 28 persahabat ya Luar biasa tentunya Ini adalah konser pertama Selepas pertunangan Lesti dan Rizky Bilar Kita merasa bangga persahabat ya Bahwa Lesti dan Bilar Selalu memberikan inspirasi untuk kita semua dalam postingan tersebut juga Bang Aril menuliskan sebuah kalimat caption info di situ tertuliskan jangan lupa hari Senin tanggal 28 Juni 2021 ya teman-teman Ada penampilan Les dikejora Rizky Bilar Di program konser Leslar pemimpinmu mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Live hanya di Indonesia pantengin channelnya Terima kasih Itulah caption resmi info persahabat ya dari Bang Ariel Bahwa jangan sampai terlewatkan Jangan sampai lupa untuk menyaksikan kejutan konser pertama selepas pertunangan Lesti dan Bilar dalam acara konser Leslar Pemimpin Bu, persahabat ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan bahagia langsung dari Lesti dan Bilar. Berikutnya, persahabat ya, selain Bang Ariel, tentunya informasi juga kita dapatkan dari Bu Harsiwi Ahmad di akun pribadinya. Ini tentu yang menginfokan. Kabar bahagia di tanggal 28 Persahabat, ya tepatnya besok Jangan sampai lupa untuk menyaksikan rangkaian konser Leslar pemimpinmu Bahwasanya di dalam konser tersebut Rizky Billar akan mengeluarkan single terbarunya Persahabat, ya dan tentunya pasangan kapol ini Lesti dan Billar akan mengumumkan sesuatu dalam program acara tersebut Persahabat, ya di sebuah kalimat caption ditegaskan oleh Bu Harsiwi Ahmad seperti yang sudah saya bocorin sebelumnya, bahwa tanggal 28 Juni ini, Leslar akan mengumumkan sesuatu dalam program spesial Leslar. Program tersebut adalah konser Lesli dan Bilar Pemimpinmu. Luar biasa, persahabat, ya pastinya akan mengumumkan acara, tanggal, akad, resepsi, hingga gunung mantu, persahabat. Ya. Kita makin penasaran, makin gak sabar mendengar ucapan yang... Dikeluarkan langsung dari idola kita ini, persahabat ya. Udah-udah saja ada kejutan yang sangat spesial untuk kita semua, para fans. Dukung terus, support terus, dan doakan terus untuk rangkaian acara pernikahan Lesti maupun Rizky Bilar. Dan selanjutnya, persahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial. Ini tentunya momen semalam, persahabat ya, vitamin malam minggu kita dapatkan. Lesti dan keluarga besar Rizky Billar makan malam bersama. Apalagi kita lihat di sini ada momen Lesti bersama tentunya keponakan dari Rizky Billar, sahabat ya tepatnya anak kak Nova dari Jepang luar biasa kedekatan mereka persahabat ya. Kita semakin bangga dan bahagia melihatnya bahwa Lesti kejora dan keluarga Rizky Billar sebegitu tentunya dekatnya. Kalsat ya. Mudah-mudahan keluarga Lestas selalu diberikan kebahagiaan. Komen spesial juga kita dapatkan bersama dia ya, dalam video ini yang mana tentunya Kedua penahkan Rizky bilang pengen ikut Tante Dede Lesti banyak sekali komentar dan respon dari para fans Yakni dari akun Instagram Vika karisa Nuskur mengatakan Shela mau ikut Tante Dede kurlap kayak gitu katanya <laughs> sudah merasanya mendengar dedek lesti semua anak kecil pun pengen di dekatnya bersahabat yang luar biasa memang dedek lesti selalu memberikan kebahagiaan tentunya untuk orang-orang di sekitarnya luar biasa semakin bangga semakin bahagia selalu mengidolakan dedek lesti maupun rizky bilang berikutnya bersahabat ada kabar spesial juga dari kak popi amalia dia pribadinya kak popi menginfokan bersahabatnya bahwa kak popi akan Tentunya tampil juga dalam acara konser besok malam di Indosiar, tepatnya konser Leslar pemimpinmu. Ada sebuah kalimat kursen info yang dituliskan. Makasih, Bu Fir, untuk promo lagi konten Youtube aku yang pertama analisa mereka berdua bucin. Bagaimana guys, kalau aku baca langsung, at Indosiar besok? Silahkan kasih komen di bawah ini, udah beli bukunya langsung, popi psikolog uang buku untuk anak-anak Aceh berkebutuhan khusus loh Pak Persahabat ya ada promo nih untuk buku psikolog dari Kak Popi Amalia dan Kak Popi Amalia tentunya akan membaca langsung Lesti dan Rizky Billar dalam acara konser besok malam Persahabat ya ini makin seru tentunya Kak Popi adalah Salah satu orang yang mendukung, mensupport buat hubungan Lesti dan Rizky Bilar Kita makin bangga, kita makin bahagia Banyak orang-orang hebat, orang-orang baik Yang selalu mendoakan dan mendukung buat hubungan Lesti dan Rizky Bilar Dan mudah-mudahan juga persahabat ya hari ini kita mendapatkan kejutan bahagia Kejutan baik dan kejutan spesial dari Lesti dan Rizky Bilar Tetap hantingin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbaru Seputar Lesti dan Bilar Mungkin ini informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Wami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.